Allah S.W.T. Botolnya ini untuk air untuk susu. Ini apa ni ayam? Ini tapak kaki, tapak kaki baginda Rasulullah S.W.T. Gede itu tapaknya tu. Subhanallah. Tongkat Rasulullah. Ini busur panahnya. Pernah digunakan oleh Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kita ini Kain kiswah Kiswah uh, Penutup uh, Makam Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini juga betul. Ini dan Yang merah uh, Ini di zaman Qusman Kita ke yang kosong dulu ini baju, ah, ini baju perang. Ini baju perang Usmania. di zaman Utsmaniyah. Uh. Ini. Gede ya, Iya. Ya. Artinya orangnya lebih gede dari kita gede. Ini tempat susu tempat susunya Fatimah enggak enggak. Oke. Ini dua batu sisil. Sejarah itu pura si si babyl yang waktu tentara Arab ya, ya, ya, ya. uh. Ini batu Ka'bah itu kan berupa batu-batu ini. Ya, ya, Ada, pecahan ya. Ini pecahan batu Ka'bah, batu dinding Ka'bah, ya, ya, ya. batu Ka'bah aja amazing ini. Ini kunci makam baginda Rasul. Yang dulu uh, di uh, dari zaman kerajaan Usmania ini ada beras Beras yang di dalamnya itu ada kaligrafi <mulik> uh, Ini kaligrafi terkecil di dunia <mulik> oh. uh. Melihatnya harus pakai kaca pembesar. Nah Oke, okay, beras yang ada kaligrafinya Nah, ya. uh, kalau ini Enzamdam, konon ceritanya ini dihadiah dari Cina tapi ini? Iya. Uh, uh. Diperbuat dari tanah liat, anti basi dan anti racun. Uh, semasa zaman dinasti Song. Doa Ini untuk Rasulullah berarti ya? Apa ya? Apa? Ini berarti. Gucci ini untuk Rasulullah ya. Oh, iya. ini Rasulullah. <laughs> Kulit, itu. Kulit Sendal kulitnya saya satu pasirnya nah. lagi. Jadi guys kalau dilihat itu masih banyak pasirnya ini keren banget. Nah ini darah bekam. Mas darah merah bekamnya juga Rasulullah, Iya, darah bekam Rasulullah. Jadi teman-teman ini kita sekarang melihat darahnya Rasulullah. amazing sekali nih ini darah bekamnya Rasulullah e, dibekukan, ya beku ya berarti ya, beku dia kristal ya. itu lah macam seperti itu, itu pernah menjadi bagian dari Rasulullah itu dari tubuhnya. Nah ya, ini juga bagian janggutnya, janggut Rasulullah. Ada dua helai, dua helai janggut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ya. ini, ini juga bagian dari Rasulullah. Ternyata janggutnya. Ini tanah makam, berarti di Madinah. Tanah makam, makamnya Rasul makam Rasulullah SAW Alaihi ya, itu kan di dekat tempat tidurnya, ya. itu. di samping tempat tidurnya. Bayangkan teman-teman sekarang kita bisa berhadapan langsung dengan bagian terdekat dari Nabi kita, tanah makamnya. Ya. Ini rambut, rambut juga. Rambut baginda Rasulullah Sallallahu ada tiga helai rambut rambutnya. Ini. Ya. Nah, ini semua dari museum di Malaysia ya. Museumnya di Malaysia, tentunya Rasulullah ini surban. Ini sorban, bagian yang paling paling spesial, ide yeah. sorban Rasulullah dan kita bisa lihat warna hijaunya, kemudian khas ya sekarang dipakai oleh para habaib Iya, Rasulullah itu ada tiga jenisnya. Jenisnya warnanya khasnya satu putih, satu hijau dan satu merah. Nah, jadi hijau. Hijau dengan putih biasanya dipakai untuk ibadah merah itu untuk perang. Yeah teman-teman lihat besarnya batu-batu datang besar. nah, ini Bapak pedang. Oh, iya. uh, uh, pedang yang pertama ini pedang dari uh, Sayyidina Husin. Husain itu anak Sayyidina Ali. Anaknya Siti Fatimah. Ah, jadi ini Dan Siti Fatimah itu anak Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fatimah Zahra. Zahra Yang sebelahnya Ini yang fenomenal juga ini Pedangnya Khalid bin Walid Saifullah Khalid bin Walid itu digelar Oleh Baginda Rasulullah itu Saifullah Kalau dia Terjun ke medan perang Tidak pernah kalah ah, Selalu menang Itulah Khalid bin Walid doanya uh, doanya untuk mati di medan perang tidak dikabulkan matinya wafatnya di eh, tempat tidur berapa ini ininya Kang ini 1,2 kg Nah, yang ini 1,2 yang yang 1, yang 1 kusin. Uh -huh. kalau yang ini 3,7 3,7 beratnya Waduh ini berat banget ya, uh, ya. Itu waktu mengayunnya aja gini ya putarannya itu Pak Saan? Iya, iya, iya, aja iya, iya, kilo? iya, iya, iya, iya, iya, iya, mau. iya, biar saya, ya. saya ini, biar diambil TV ini. Kata Rasulullah, alat-alat perang itu kembali, nah, kembali ke Kembali ke Oh, iya. Mari Itu boleh yang kita Rasulullah namanya Zulfikar. Jadi cucu yang yang terkenal itu dua orang cucu Hasan Husein, kan begitu. Jadi jadi pedang ini adalah pedang, lebih masuk disebut uh, Hussein. Saya Husein. Siapa saya dinah itu anak Fatimah Zahra. Siapa Fatimah Zahra? Anak dari Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Makan, ya. replika makam Baginda Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam gimana ini Saya ini jantungnya berdebar ini itu. luar biasa nih ada jangan ada, ada, ada, ada powernya <laughs> 1, Ini 1, berapa 1,2 kilo yang ini yang ini kayak ini lebih berapa dan ada ukiran-ukiran dalam aksara, pernah masuk ya sarungnya dan ada motifnya. tapi kalau sarungnya mungkin udah baru ya kalian? Ya. Hmm. Nah, beberapa kayak eh, ini biasanya oh, gitu. batu ya? ada yang kita tambahkan soal jadi, jadi, um, itu jadi ya seribu empat ratus tahun yang lalu nih kuningannya mungkin ya nah, yang baru ya, karena yeah. terlihat nah, kincangnya. Ya. Oh, oh, oh, oh, oh, ini sarun, ya. nah, ini oh, oh, oh. pedangnya, nah, ini pedang saya dari Muse, ini sarungnya, ini, wow keren sekali. Jadi kejayaan Islam dulu bersama pedang-pedang ini. Semoga mudah-mudahan dengan kembalinya pedang ini. Oh, gitu. yeah. oh, kita pamerkan agar membawa lagi. Allah, masyarakat, nah, Ini pertanyaan. Oh, masyarakat, salimah, lima barik. Kaur bin Walid yang tidak tempat kanan. Ya. Nah.